Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, sampai jumpa lagi di channel Wong Bang Unan. Kali ini saya akan membagikan video tentang cara nyetak batako ya, teman-teman. Pertama-tama kita masukkan pasir dulu dengan menggunakan takaran arko. Untuk mau menjadi 100 biji itu perbandingannya satu eh satu sak banding Masuk. lima arko dengan ukuran penuh ya teman-teman. kalau untuk jadi 80 satu sak dibanding empat arko sama dengan takaran penuh kali ini saya akan membuat untuk menjadi 80 biji dengan ukuran 4 Argo banding 1 semen karena permintaan yang punya rumah biar agak lebih kuat bilangnya teman-teman. Nah, Kemudian kita oker-oker menggunakan cangkul untuk persiapan pencampuran dengan semen. diler ya teman-teman diler dulu. Berenak nyampurnya. Tuh kita ambil semennya. Baru di atas pasir yang sudah dioker-oker. kita buka semuanya, taruhnya bolu kemudian kita oke-roker lagi semennya merata biar enak nyampurnya dan pasirnya kita urukan lagi untuk proses Pencampuran diukar-ukar lagi diratakan bolak-balik diulut ulet seperti halnya orang membuat nasi goreng ya teman-teman dan disini saya akan percepat videonya karena prosesnya sama biar gak makan waktu nah seperti ini teman-teman Kemudian kita kepilih air secukupnya, usahakan jangan terlalu encer, jangan terlalu kering, usahakan yang sedang, -sedang ya teman-teman. Dia agak mamel, seperti orang bikin timbul. Oles-oles dulu cetakannya biar enggak nggak macet-macet, karena kalau diambil. Seperti ini penampilan cetakannya dan seperti ini tampilan aduannya ya teman-teman. Kalau dipegang dia, nah nggak terlalu kepiar, nggak terlalu encer. Nah ini yang pas teman-teman. Oke, lanjut siap dicetak. Kita padatkan, pakai cangkul Nah jadi teman-teman Dan ini ulang lagi prosesnya Pluk, gitu pakai canggul diisi terus dipadatkan diangkat nah kita ikuti teman-teman nah begini cara naruhnya tepluk habis itu dipencet tutupnya ditarik serut Nah diambil tutupnya Nah seperti ini jadinya teman-teman Ini yang tadi bagi jumlahnya sekitar 80 ya teman-teman Dengan takaran yang sama 4 arco sama satu saksemen Dan seperti ini teman-teman Oke teman-teman sekian video dari saya Kali ini semoga bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mencetak batako Apabila ada yang mau ditanyakan silahkan tulis di kolom komentar ya teman-teman Semoga teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan kelancaran rezeki Sampai bertemu di video selanjutnya Sekian topik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.